untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti. Tentunya, baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, para ya, kembali kita melihat momen Abang El Cidukan di Mekah. Para ya, masya kita terharu kita merasa sedih ketika melihat keluarga Lesti kejora. Semoga selalu dikuatkan. Dan henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora dan Abang El Ada sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini Tetap semangat ya Dede dan Abang El yang akan membahagiakanmu Semoga doa doamu diinjab oleh Allah dan masalahmu akan cepat selesai Amin Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Ivan Eskerleslar, kalimat caption pun dituliskan. Semoga kalian berdua selalu dalam lindungan Allah, amin. Abang Fatih, kelak jadilah pelindung dan garda terdepan untuk Bunda. Seperti aki selalu lindungi Bunda Abang, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, doa yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Bunda Lesti Kejora. Kemudian selanjutnya disimpan juga masih di akun Instagram yang sama, kembali bersahabat yang memperlihatkan detik-detik Rizky Bilar, lempar bola biliar ke Lesti Kejora. Pasti persahabat ya, kita tahu apa yang dirasakan oleh Bunda Lesti Kejora, masih nggak kebayang momen ini yang membuat geram para fans Lesti Kejora. Perhatikan persahabat ya, Rizky Bilar, sampai terpleset melempar bola biliar ke arah Bunda Lesti Kejora namun persahabatnya Bunda Lesti masih dilindungi. Alhamdulillah persahabatnya Bunda Lesti dilindungi dari orang-orang yang ingin berniat jahat salah satunya suaminya sendiri persahabatnya ingin mencelakakan Lesti Kejora namun terlihat Rizki pilar terjatuh saat melempar bola biliar tersebut kita lihat juga persahabatnya di kolom komentar ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di Diantaranya dari akun Li, Fatih Lesti mengatakan, Iya, kayaknya ini yang dimaksud mau lempar eh malah kepleset katanya. Harusnya kecebur sekalian, biar kelelap kan kagak bisa berenang si Bilarnya, katanya itu ya. Yang membuat kita tentunya nggak habis pikir, di depan orang banyak, Rizky Bilar sampai mau melemparkan bola biliar yang sekeras itu persahabat kita berharap keadilan didapatkan oleh Bunda Lesti Kejara, amin kita lihat juga persahabat ya, postingan video rekaman CCTV yang beredar ini pun dibenarkan oleh salah satu tim Lesnar Entertainment yang sudah keluar, yakni Bang Adlin, persahabat ya ada sebuah percakapan DM ini bang, apakah ini beneran? astagfirullah kok aku sesak melihatnya bang Bang maafkan fans Leslar yang sudah membuli abang dan ada sebuah jawaban dari Bang Adlin. Sekarang udah tau kan kenapa dulu saya tiba-tiba keluar dari Leslar nggak lama dari tanggal itu? Dulu pas saya keluar saya dibully habis-habisan, dan CCTV itu ternyata benar persahabatnya dibenarkan oleh salah satu tim Leslar Entertainment, yakni Bang Adlin yang sudah keluar dari bagian Leslar Entertainment, dan berikutnya. Video rekaman CCTV ini pun persahabatnya beredar tentunya viral, hingga ada sebuah artikel dari detik.com persahabatnya, ada sebuah artikel mengenai pelemparan bola biliar dari Rizky Bilar ke Lesti Keciora. Dalam video terlihat Rizky Bilar memakai kaos warna biru berdiri di depan meja biliar yang ada di samping kolam renang. Rizky Bilar terlihat mengambil bola biliar itu dan melemparkannya ke arah Lesti Kejora yang sedang berdiri di samping kolam renang. Namun, lemparan bola biliar itu meleset karena Rizky Bilar terpleset. Rizky Bilar kemudian mengambil bola biliar itu dan melemparkannya ke kolam renang sembari meninggalkan Lesti Kejora. Ada beberapa orang yang menyaksikan momen itu, terlihat juga lampu sorot di antara mereka. Rizky Bilar bantah, persahabatnya. Rizky Bilar membantah soal pelemparan bola biliar kepada istrinya, Lesti Kejora, salah satu pengacaranya Surya Dharma Simbolon. Mengatakan, Rizky Bilar tak melemparkan bola biliar, tetapi hanya menggertak. Itu tidak dilemparkan, tapi mau dilemparkan. Sadis, gak kebayang ekspresi dedek pas dilemparin bola di depan banyak orang. Bukan tidak melemparkan, sudah jelas persahabat di video ini ekspresi Rizky Pilar marah dan langsung melemparkan bola tersebut ke arah Lesti. Namun Alhamdulillah Lesti Kejora masih dilindungi, Rizky Bilar terpleset tuh persahabatnya. Kalau disimak baik-baik, ini ekspresi lagi marah besar Rizky Bilar ke Lesti Kejora sampai bola biliar pun mau dilemparkan. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ada sebuah kalimat yang diunggah oleh pengagum Lesti Al-Fatih. Disimak, persahabat, ya. Tunggu besok, siapkan hati kalian melihat hal-hal baru lagi. Menurut Kadib Humas, terlapor bisa hadir. Semogalah segera selesai benar-benar makin hari makin aduh fakta bermunculan. Nggak share video, semalam cuman infoin di IGNs. Eh dah, bangun subuh udah gercep aja. Nggak akun fanbase, gak akun gosip, mengsedih Allah. Kita tunggu besok persahabat ya. Siap-siap nih hati kalian Melihat hal-hal baru lagi Kita doakan Mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik Kita lihat juga persahabatnya ada tanggapan dari Mama Iis Ketika tentunya di acara FGV Trans 7 Tanggapan Mama Iis soal Lesti dan Bila Mama Iis menyampaikan dan berkata Baru satu tahun pernikahan sudah main tangan Apalagi tentunya ke tahun-tahun berikutnya Takutnya ya bersahabat ya, lebih dari main tangan, kata Mama Isdahlia Kita doakan saja, mudah-mudahan keputusan apapun yang diambil oleh Bunda Lesti terkhusus bersahabat Itu yang terbaik oleh Bunda Lesti Kita hanya bisa mendoakan, bisa mensupport dan mendukung untuk keluarga Lesti Kejora Kita masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora